Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rozi Piliang. Kali ini kita akan bersepeda di tempat yang sama namun dengan situasi yang sedikit berbeda. Hari ini kita ada janji sama teman-teman yang lain. Di Jembatan depan kantor Bupati Rokan Hilir Ya sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe channel ini Agar dapat terus berkembang Katanya hari ini kita akan Balap liar menuju menuju tikum, kita bisa ambil angin dari motor yang juga berlaju untuk mendapatkan kecepatan yang maksimum. Ya, kita sudah hampir sampai. Terlihat orang ada beberapa orang yang berolahraga dan akhirnya kita sampai dan teman-teman kita sudah menunggu namun ceritanya ada salah satu diantara teman-teman yang kecapean. Hey, yang dadar juga sama. Capek juga rupanya. Sudah. kota. Allah, Allah, Allah. Kota tetap aman. Hah? Perah aman. Perah yeah. Snowboy. Snowboy. Yuk, <laughs> laksana yuk kota hutan kota. Loroi, mana dulu kita baru serahat. Tunggu sikit lah, ini gara-gara oh. makannya. Sakit bukan nak ni. Ini dah biasa, kan? <laughs> kata, biasa dah tu. Kota tak pernah biasa dah. Selagi makan kan, gara-gara makan kau raja loh. Awak ah, jangan ampek tadi masih dirubek dai. Serius, serius. Kamu makan nak tu. Kota lambek pulang ambek. Awak ditulur ambek pulang terima. Ayuh siko kalau makan oreng leh. Jadi berapa atasnya apa ya? Apa? belakang. Nah, itu biaya, Bila sakit, sakit lah belakang <laughs> <laughs> <laughs> <lah. laughs> Belakang <-lakan. laughs> di muka? Ya. itu? Kalau di tarik. tarik ya. ah, mana, mama? <laughs> kan, kalau berarti kan nakan nomor satu Kalau ya. ah. <laughs> nomor terakhir. Kemarin <laughs> rupanya kan dia buat itu, tapi kamera irak depan buatnya <laughs> nampaklah pahal <Hade>, dia gini enggak, <laughs> <laughs> nampak tapi enggak lah baru pertama pakai kayak gini kau Ko dimak? Kodim? dim? karena ya. ada ngantongnya apa tuh? kore api ini bawa dia haa, ah, tunggu pak. bawa plastik dah bawa plastik dah untuk handphone Malah lebih kadang, pak. <laughs> <laughs> Aduh ya, nggak ada juga. Pas itu saya lihat. Gue <laughs> dah yakin ada kan. Ma. ma, Sepeda bang, mana? No. Pukan? Tadi kemarin bawa paket komputer gua, Apu, muat bawa sepeda lagi. No. 20. Berapa, Bang? Lima puluh ya. Perjalanan akan kita lanjutkan dahulu ke arah Kodim uh, Rokan Hilir. Kita hari ini bersepeda cuma empat orang, biasanya ada 6 sampai 7 orang. Ya, di sini banyak terlihat karangan bunga karena tadi ada kunjungan dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Oke, kita tidak melewati jembatan karena jalan setelah jembatan ini tidak bisa dilewati oleh road bike. dan ini persiapan tanpa disangka-sangka balap liar pun langsung terjadi Ya, hasil balapan di sesi ini saya mengungguli teman-teman saya yang lain Dan perjalanan masih kita lanjutkan Kita akan terlebih dahulu untuk memutari bundaran elang bagan siapi api Ya sambil terus melemasi otot-otot setelah sesi yang pertama tadi Kita juga berdiskusi untuk merencanakan balap liar yang kedua Dan seperti apa hasilnya Silakan kita lihat bersama setelah tikungan ini akan dilangsungkan balap yang kedua Sampai ya. Sampai jumpa Ya, dan akhirnya saya kembali memenangkan pertandingan ini. Di sini saya tahu bahwa para teman-teman saya, rival saya dalam balap liar kali ini sudah tidak mudah lagi. Rata-rata mereka sudah kepala tiga ke atas, sedangkan saya masih berumur belum sampai segitu. Namun yang menjadi kendala setelah saya balap liar seperti itu Tampak ada pemanasan sebelumnya Membuat badan sangat tidak nyaman sekali Dan setelah balap yang kedua saya ditinggal oleh teman-teman saya Dan mereka terus Bergerak jauh Ngarah ke kota Bagan api, api Dan saya memutuskan Untuk berhenti Karena sudah Sangat pusing Dan akhirnya saya Mengalah dengan situasi